Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lestlar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di What TV yang akan mengabarkan Kabar baik, kabar bahagia dan masanya cover terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada info untuk warga kuno, para sahabat ya Sore hari ini bakal tayang acara Poles Kepo Elasti Di aplikasi video.com eksklusif Ini episode terbaru lagi, para sahabat ya Yuk, sama-sama kita support dan dukung Indolah kesayangan kita dalam acara Poles Kepo Elasti Yang akan tayang sore hari ini Karena kesempatan kali ini persahabat ya bakal ada kejutan sesuatu yang akan disuguhkan oleh Bunda Lesti di episode terbaru hari ini info ini kita dapatkan juga dari akun KR Neningsih yang beri kembali unggahan dari Indesier langsung Poles edisi kamis tanggal 14 April 2022 pukul 17.00 WIB hanya di video.com yuk persahabat sama-sama support sama-sama dukung yang terbaik buat acara idola kita Selanjutnya juga, para sahabat, kita mendapatkan info bahagia spesial dari Bang Aril Di laman akun Instagram Bang Aril, ini baru saja menginfokan Bahwa Bunda Lese Kejuara akan kembali hadir, kembali tampil di acara festival Ramadan 2022 Akan menjadi host Malam hari ini pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Kita simak di kalimat info caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah Jangan lupa malam ini mulai pukul 22.00 WIB Ada penampilan Lesti Gejora sebagai host di program Festival Ramadan 2022 Live hanya di Indosiar, pantengin channelnya ya terima kasih Itulah info resmi dari Bang Borel mengenai jadwal Bunda Lesti yang akan tampil kembali malam hari ini tanggapan komentar tentunya banyak sekali para sahabat, diberikan oleh Leslar Lovers yakni dari akun Murnianti mengatakan Alhamdulillah ada Bunda Abang El ya, pasti warga konon sudah standby di detalan TV untuk menyaksikan acara festival Ramadan selanjutnya para sahabat kita ke unggahan Leslar saja ada sebuah postingan kalimat di sini perhatikan sejak awal negeri Konoha bineka tunggal ika berbeda pemikiran pandangan jalan dan banyak hal tapi tetap masih fanbase Leslar namun pada akhirnya akan terbuka tabir dengan sendirinya siapa yang tulus dan siapa yang modus ini mengenai banyak sekali persahabat yang kabar viral Penfans, penfans di luar sana mengatasnamakan Leslar, tetapi mencoreng nama baik persahabat ya. Mudah-mudahan banyak. Tentunya orang-orang yang tulus mencintai idola kita persahabat ya tetap support yang terbaik. Mudah-mudahan semakin banyak doa-doa yang diberikan kepada Lesli harus dan, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Di postingan ini persahabat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Tidak usah risau. Seleksi alam masih terus berjalan Wow, Masya Allah banget ya Dan komentar pun banyak sekali Salah satunya dari akun Hasana12339 mengatakan Yang tulus makin merapatkan barisan dan saling bergandeng tangan Yuk sama-sama kita kompak dan sama-sama kita solid Mendukung, mensupport dan mendoakan yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar dan berikutnya juga persahabat dari info dari ANTV Mengenai acara Cinta Abadi Leslar Tetaplah setiap bersamaku Karena persahabat ya, CAL akan kembali disiarkan ulang oleh ANTV Setiap hari Senin sampai Jumat tayangnya Pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Kita simak di kalimat caption info yang dituliskan Antv Lovers dan Leslar Lovers Siapa nih yang kangen nonton Cinta Abadi Leslar? Yuk nonton lagi episode Cinta Abadi Leslar Tetap lalu setia bersamaku Baby Moon Turki Hari Senin sampai Jumat jam 00.30 waktu Indonesia Barat hanya di Antv. TV Tidak bersahabat ya Sambil menemani sahur Ada acara CAL yang akan kembali disiarkan oleh antv dan selanjutnya ada info juga dari Sofi Indonesia mengenai acara di tanggal 25 tinggal 11 hari lagi bersahabat ya kita akan menantikan acara kejutan dari idola kesayangan Lesti dan Bilar akan tampil bareng tampil satu paket di atas panggung disiarkan di tiga televisi nasional dan disiarkan juga di Sofi Live dan Youtube Sofi Indonesia Dicatat persahabat di hari Senin tanggal 25 April pukul 19.00 WIB Hanya di TV kesayangan kalian Sama-sama doakan support yang terbaik buat Lesti dan Bilar Masih menunggu kejutan lain persahabat di siang hari ini